Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua Welcome back to my channel Kali ini kita akan meliput kesiaran dari masyarakat pedesaan yang ada di desa Lurlum dalam hal bercutuk tanam yaitu menanam tanaman cabai Penasaran seperti apa videonya tetap stay di video ini sampai selesai oke okay guys sebelum kita ke panen tanaman cabai saya ingin berbincang sedikit dengan para pekerja yang ada di tanaman cabai ini boleh tahu namanya siapa pak? Rifan Andi Tiaman Bapak Rifan Andi Tiaman boleh tahu asalnya dari desa... dari desa Lurulun dari desa Lurulun juga ya uh, mau nanya pak ini kenapa bapak bisa tertarik untuk menanam tanaman cabai di lahan agrowisata desa lurun-lurun ini boleh dijelaskan sedikit? ya karena saya tertarik karena di pasaran di pasaran khususnya di Kepulauan Tanimbar ini uh -huh. pasarannya sangat bagus untuk, untuk cabe ya? iya, untuk cabai harganya juga naik ya? iya, ya. ya kalau ya, per ya, kilo ya? iya, per kilo jadi peluang itu yang bapak? iya, ini membuat membuat jadi saya tertarik hmm. untuk menanam, menanam cabai keriting Karena saya lihat dari biasanya pasaran dari luar Kayak contoh Maluku, hmm. dari Ambon, dari segala macam daerah Ya cukup bagus Karena saya tertarik untuk menanam hmm. cabai keriting untuk, untuk proses menanam cabai ini butuh waktu berapa lama? Kira-kira tiga bulan Tiga bulan namanya? namanya tiga bulan Uh, untuk tanaman cabai ini kan yang kebanyakan di pasaran itu penyerapan tinggi bahkan untuk mendatangkan cabai itu kan dari luar ya, kebanyakan, kebanyakan dari, dari Ambon. Ambon, dari Jawa. Apa bapak nggak ada inisiatif sendiri atau mungkin berencana untuk memperluas? Iya, saya berencana untuk memperluas lahan, Menangin memperluas cabai. lahan untuk men menanam cabai. cabai karena menurut saya cabai ini. Di pasaran itu sangat bagus, jadi saya ingin memperluas lagi lahan cabai. Terus untuk jenis tanaman cabai itu yang ditanam apa? Cuman cili keriting atau cabai keriting atau ada di campuran aja untuk Sementara waktu saya masih fokus di cabai keriting cabai karena ekip. di pasaran itu sangat bagus. Yang dibutuhkan cabai ya, keriting. Cabai keriting. Pertanyaan terakhir dari saya, harapan Bapak kedepannya seperti apa? Untuk memenuhi kebutuhan pasar, khususnya di, ya, wilayah, di, di wilayah Kabupaten, Kabupaten Kepulauan, Tanimbar. Kepulauan Tanimbar. Dan kedepannya, saya dengan rekan-rekan petani Kepulauan Tanimbar, khususnya desa Lurulung, mau meningkatkan eh, tanaman cabai keriting di pasaran Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Oke okay guys, demikian wawancara saya dengan pekerja yang ada di lahan agrowisata Tanimbar, khususnya di desa Lorulun. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam dunia jauh.